Halo guys, balik lagi bersama gue di Jow City Halo guys, dan kali ini gue kagak eh, nge-share nge game lagi ya kan dan gue sini mau membuat konten review yaitu review server alter country ya kan dan gua di sini mau merusak pangeran. Ya Oke okay. kalian mau gabung di chapter alat country link deskripsi ada di bawah Oke okay. nih okay. ya, kita lihat chapter di sini ya. Kan. Oke okay, guys di sini gua ada di pastback ya yeah, guys yeah. dan di ada map puingan. Eh, park vape ya? Bener, kalian gimana ya? Babe, ya dan di sini juga ada cafe, tuh cafe oke. Okay. Tempat buat tempat buat nongkrong gitu ya? Kan bagus, tuh mantap sih. lihat di eh. terus di pojok sana itu ada convenience dan di sini ada bisnis bis bisnis bis, itu ke dimana ya jalan sempit di taman oke okay. oke okay, kita next oke okay, guys gua di sini eh berada di di dalam dan gua di sini mau nge-review tepidraw tuh gitu tepidraw laptop ke laptop udah loh iya tuh gua laptop udah dibeli ya kan dan kita cek dulu sih ya itu nama mereknya itu letak HP ya kan di... oh gua belum punya rumah nah ini membangkit ya kan kalian mau narik uang atau mau amal transfer di tulang ponsel juga lewat desktop juga bisa ya kan saya kuning ada ya Oke, okay guys. Begini adalah ada mapping eh, rumah sakit sama parkir Oke okay. guys. Okay, kalian dulu heran ya, kayak Kalian kalau mau di sini dan ini adalah Mapping rumah sakit pakai CRP (Alcker County Road dan kita masuk ini adalah kantin guys kantin rumah sakit ya kan Oke okay. kita, kita masuk dulu ada apa di dalamnya ya interiornya seperti yang pada umumnya ya kan rumah sakit oke ini obat oke guys ini adalah city hall Oh, balik kota kan, cek dulu, Jadi, oh, sini, oh, oh. Dan kita coba dalamnya dulu guys. Yeah oke di sini adalah interior politik dan interiornya seperti pada umumnya juga ya kan? dan kita lihat dulu ada apa aja di dalam oke di sini ada dasar politik harganya sih yeah. ya lumayan juga dan Harga yang tempat penjara, harga bisa kalian pada kejahatan atau nanti menggarungnya di Oke, deh, di sini gua ada di inspirasi guys. Inspirasinya mirip seperti guys di pihak Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, sudah ini, ke ini, ini, ini, ini, ini, kita di tempat eee eh, guys dan, eh, Joker, eh, agak agak yeah, okay. dan di sini ini juga eh, ada Joker agak-agak mirip seperti Charter oke dan di sini ada Remogol player lain, Cuk, banyak, banyak Dan kalian, kalau buat warga pemula gitu, kalian bisa kerja Twitter di sini ya. Gajinya sih ya, lumayan, juga buat eh, keperluan kalian. Oke, tuh, gua di sini ada ya. di... Mekaniknya, kan diknya kan, lihat mekaniknya kan? eh, itu beda, tapi yang lain ada gimana ya? Kan gua bakal juga lihat dulu, keliling-kelilingnya kan. So, eh, ini juga udah ditiapkan, ada ini. lain juga jadi mekanik di sini, guys. Jadi, workshop juga bisa, ya kan? Oke, okay, kita next. Oke, okay, guys, gua di sini eh, berada di tempat ATM. Gua mau kasih lihat kalian sesuatu jethro. Oke, okay, kita coba dulu tuh nah, seperti ini jethro-nya, coy kali aja dulu sebelum ini oh itu buat minute guys kita get point this report strategy the point this register eh seperti ini kan dan harganya itu murah ben oh iya aku lupa eh Okey cuy, okey cuy. Video kali ini sampai di sini dulu kan. Jadi kalau ada kurang atau sayang, apalah. Kalian jangan lupa subscribe dan komen.